Selamat sore, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah berbahagia karena ini pertemuan ke-7? Udah 7, berarti 8 itu UTS. Gimana perasaannya, teman-teman? Apa kanti? -teman? Jari question. Oh, Biasa gitu? <laughs> UTS Bama. pertama, ya? UTS pertama. Kita nanti UTS itu jadwalnya saya terima dari poli tanggal 10, teman-teman tanggal 10 November jam 3 sore. Yuk teman-teman kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur bisa berkumpul sampai pertemuan ketujuh ini. Terima kasih buat kesehatan dan penyataanmu hari ini. Kami akan bahas tentang CSS. Biar CSS yang bagian kedua biar kau yang berkati kami kami bisa memahaminya dengan baik, mengerjakan soalnya dengan baik juga. Dan hari ini kami bisa mulai mempersiapkan UTS kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan pertemuan kami hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya amin Teman-teman ya. kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya Boleh nyalakan kameranya Oke ya teman-teman Senyum semuanya 3, 2, 1 Materi kita tuh sangat banyak Dan variasinya memang banyak pisan Nah nanti pas UTS kalau mau pakai yang Lanjut, animasi Seperti itu ya transformasi dan sebagainya Itu sangat boleh dicoba aja Di wetry school sangat lengkap teman-teman jadi memang itu kitabnya ya. Jadi silahkan dari situ. Hari ini ini saya cepet aja tentang CSS2. Oh ya, ini tentang layout. Nanti mungkin akan berasa juga pada saat teman-teman mengerjakan soal. Jadi biasanya sih kita membuat tag header untuk bagian header. Kemudian ada navigasi. Bisa ada section. Di dalam section ada artikel mulai ada aside, sama bagian bawah yang biasanya suka ada copyright dan sebagainya itu bagian footer. Nah ini tag-tag eh, yang biasa dipakai untuk layout. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah bicara tentang layout, ada dua elemen. Block level element dan inline element. Ini sudah bawaan dari sananya teman-teman. Ini saya review aja ya. Jadi kalau kita bicara tentang div, berarti dia termasuknya di block level element. Makanya dia kalau terpengaruh di satu baris seperti itu ya sedangkan kalau yang inline cuma sebaris-sebaris yang kayak span, div sama span beberapa kali memang sudah pernah dipakai, tapi ini lebih diperkenalkan gitu ya. Kalau div dia di block level element, kalau span dia adanya di inline element. Nah, di sini ada namanya display property, macam-macam teman-teman. Ada value-nya yang inline, block sama none. Nah, setiap hal yang sudah di set di sini bisa dirubah dengan display property ini. Jadi ini sangat mujarab kalau mau membuat supaya span ini jadi dia block level element atau divnya mau dibuat jadi inline seperti itu. Jadi menggunakan display property. Nanti kalau pas belajar JavaScript mungkin kita butuh display none. Jadi sebetulnya di kodingan kita ada tapi nggak ditampilkan. Itu pake Jenis yang lain untuk display ada juga namanya. Oh ini contoh aja ya. Saya screenshotin contoh dari GitLab saya. Ini kalau kita pakai inline, maka tampilan teks list seperti ini, HTML, CSS, JavaScript, jadinya miring seperti ini, ke pinggir ya. Tapi kalau kita pakai block, dia akan turun ke bawah seperti biasa. Artinya list kita itu biasanya ada di level yang block level element. Seperti itu. Kemudian, nah ini visibility. Selain display yang tadi, ada visibility. Visibility-nya bisa di-set hidden. Tapi masalahnya, kalau kita pakai visibility yang ini, dia akan tetap menerpati ruangannya. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya kita punya teks tiga. Pemrograman web dasar, terus pemrograman web dasar, tapi saya pakainya visibility hidden, dan belajar CSS. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita pakai yang display, display property, misalkan yang nan, dia nanti CSS-nya itu naik ke atas. Tapi kalau pakai yang visibility hidden, nggak tampil, tapi dia tetap menempati ruangan ini seperti itu posisinya tetap dipakai sama dia seperti itu itu perbedaannya jadi teman-teman nanti kalau mau menampilkan sesuatu yang ditampilkan atau disembunyikan boleh pakai ini tergantung gunanya kalau teman-teman mau tetap tampil di posisi tersebut menempati ruangan ini berarti dia pakainya visibility yang hidden kalau yang benar-benar dipakai sama yang lain gitu ya tempat ini pakailah yang display tadi. Terus nah ini juga menarik untuk dipahami tentang position, Untuk yang static dulu, ini sesuatu yang default. Jadi sudah bawaannya tidak bisa diubah-ubah dan enggak terpengaruh dengan properti-properti yang teman-teman sematkan, seperti top, bottom, left ini enggak terpengaruh. Nah, ini ya, artinya kalau dari style ini berarti kita punya satu layar browser yang diberi border ya kalau di div-nya ada teks berarti nanti di sini akan ada dek teks yang menyempati posisi seperti ini full satu layar kayak gini ini satu pixel Solid warnanya merah Nah kalau posisi statik ini teman-teman mau kasih yang seperti ini dari kiri ada 30 Pixel seperti ini, ini enggak terpengaruh. Beda dengan yang berikutnya. Kalau yang berikutnya, ini teman-teman ada posisinya, namanya relatif. Nah, kalau relatif dengan style yang sama, ya border satu pixel solid red, dia akan ada jarak 30 pixel geser ke dari kiri ke kanan, margin kirinya 30 pixel seperti itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman enggak -teman mau terpengaruh dengan... Top left right bottom-nya, ya. Silahkan pakai yang positionnya statik. dia akan diam aja, nggak terpengaruh apapun. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu stylenya, itu posisinya terpengaruh dengan margin-nya atau terpengaruh dengan yang lainnya, maka teman-teman pakai position-nya relatif. Jenis yang ketiga, position-nya itu fix. Kalau fix, dia akan diem, nanti kita juga akan pakai itu, ya dia akan diam di satu posisi yang ditentukan. berarti kalau ini dia akan diam di posisi margin kirinya 30 piksel. pixel. mau digerak-gerakin scrollnya juga akan tetap diam. nah itu kalau teman-teman pakai fix seperti itu posisinya namanya fix, value-nya fix seperti itu. terus kalau mau ada background atau gambar yang dibuat tidak boleh bergerak ya, meskipun sudah di-scroll. Maka teman-teman gunakan posisinya yang fix Lalu saya melewati yang absolut, langsung ke sticky dulu. Nah, yang sticky ini kayak kita bikin lem ya, sticky. Sticky notes gitu ya, lem. Nah, dia awalnya bergerak, tapi sampai titik tertentu dia akan diem aja. Itu namanya position sticky. Dia akan nempel seperti itu. Ini saya buat topnya 0 pixel, berarti dia kalau udah sampai margin ke noh dia akan diem. Seperti itu. Itu sticky. Lalu, ini contoh yang tadi dicoba. Mulai dari uh, statik Yang ini statik Lalu relatif. Ini ada margin 30 pixel. Ya. Dari live-nya 30 pixel. 30 pixel. Kemudian, ini sticky. Nah, sticky ini kalau scrollnya digerakkan, dia akan berhenti di sini diam. seperti itu sticky sedangkan yang fix karena dia dikasih posisinya fix di sini maka dia akan digerak-gerakin juga dia tetap akan diam. fix tetap gitu ya seperti itu nah ini yang mungkin teman-teman nanti boleh coba juga untuk mencoba position statik relatif fix sama sticky Gimana kalau dicoba aja teman-teman supaya bisa merasakan bedanya antara yang statik relatif sticky sama fix silahkan ya teman-teman. Ini sih saya sederhana pakai div eh, 4 buah. Saya isi ada teksnya supaya kelihatan bahwa ini pakai style yang statik. Ini yang relatif, ini yang fix, ini yang sticky. Kemudian di sini untuk supaya kelihatan aja bordernya. Kalau nggak mau pakai border juga boleh. Tapi supaya kelihatan ya pergerakannya. Silahkan berikan border ukurannya satu pixel, stylenya solid, kemudian warnanya merah. Ini kan eh, ini ya hand property, seperti itu. Jadi sudah dipendekkan. Kalau teman-teman mau tulis panjang, ya boleh aja. Silahkan border style, seperti itu. Border color, dan sebagainya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman, supaya kalau misalnya ada yang bingung tentang CSS position, kita boleh bantuin, bisa bantuin. Nanti saya nge-review aja yang perlu-perlu ya. Kalau yang lainnya, teman-teman bisa cek sendiri di Battery School juga. Nah, selanjutnya ini yang absolute. Saya ceritain dulu aja. Posisi yang absolut ini dia terpengaruh sama elemen pertama atau disebut perennya tapi posisinya nggak boleh statik selain yang statik. Kita kan punya ada yang statik relatif fix sticky. Nah ini bisa pengaruh, bisa jadi perennya untuk yang absolut, tapi kalau yang si statik ini nggak bisa. Jadi yang absolut itu contohnya seperti ini. Misalnya saya kasih kotak, ini saya ambil juga dari Petri School ya. Misalnya ada kotak dengan div namanya nama teksnya rel absolut berarti yang ini ya ini adalah yang stylenya absolut posisinya absolut. Nah posisi absolut ini dia punya parent tapi parentnya bukan yang statik parentnya di sini yang relatif. Nah parent yang relatif ini adalah box yang lebih besar ini. Maka kalau dari codingan ini artinya div yang kelas absolut ini dia relatif terhadap Div class yang stylenya relatif jadi bisa seperti itu. Nah, ketika kita punya yang seperti ini, maka kita perlu tahu dong mana yang duluan, mana yang posisinya harus di belakang. Nah, untuk mengatur itu, maka teman-teman perlu properti namanya jet index. Kalau jet indexnya ini angkanya semakin besar, misalnya teman-teman punya tumpukan tiga gitu ya. Ini jadi kalau boleh ngomong saya istilahkan ini tuh kayak layernya, gitu, indeks keberapa, indeks ke-1, ke-2, ke-3, atau minus satu boleh juga minus 2 dan sebagainya. Maka yang paling gede nilainya, jet indeksnya, dia akan posisinya di paling atas. Contoh kayak gini, ini saya punya dua, dua style, yang satu itu border warnanya hitam, yang satu lagi border warnanya merah. Ketika diterapkan di divnya, div yang pertama itu pakai yang style tampilan berarti ini warna hijau, uh, hitam ya, warnanya hitam. Lalu yang div kedua ini warnanya yang merah. Nah di div yang hitam, di border yang hitam ini saya tambahkan z-index 1. Berarti posisi tampilan ini karena tabrakan ya, karena posisinya tabrakan sama, yang menang untuk tampil ke browser, yang lebih dekat ke browser adalah yang hitam ini. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman pindahkan jet index-nya nol, maka yang tampil paling depan adalah yang warna merah. Seperti itu teman-teman. Itu penggunaan jet index. Jadi kalau punya sesuatu yang bertumpuk kan ada juga ya mungkin yang gambar atau gambar sama teks itu bertumpuk bagus, teman-teman bisa atur pakai jet index seperti itu. Kemudian ini overflow, overflow buat tabrakan juga teman-teman. Kalau Teman-teman punya konten banyak banget, tapi yang nampilnya cuma mau sedikit. Atau teman-teman mau batasin. Ini tuh nanti hasil tampilannya tuh kayak teman-teman waktu punya iframe gitu ya. Contohnya kayak gini. Teman-teman punya div dengan isi teks lorem ipsum, banyak pisan-panjang pisan. Kalau tidak pakai style seperti ini, dia akan keluar biasa aja sih tulisannya. Paragraf seperti itu ya, kayak paragraf. Tapi ketika kita pakai overflow hidden, maka dia cuma boleh menempati ukuran 100 kali 100 teman-teman. Ini 100 kali 100. Nah, tulisan yang lainnya kemana? disembunyikan karena kita pakainya overflow hidden. Kalau teman-teman mau pakai style yang lain, value yang lain. Maka teman-teman bisa pilih dari sini. Ada overflownya visible, value-nya visible. Ada scroll, nanti dia akan ngeluarin scroll. Atau auto, kalau auto ini mirip sama scroll tapi hanya keluar kalau diperlukan aja. Kalau dia nggak perlu scroll, dia nggak akan keluar scrollnya. Kalau scroll ini pasti keluar scrollnya. Seperti itu Jadi bisa bikin konten-konten yang seperti ini. Ini sih yang dicontohkan yang hidden. Nanti nggak diganti aja. Ini pakai scroll, berarti nanti... Yang lebihnya akan muncul scroll di bawah seperti ini. Akan muncul scroll. Kalau pakai tipenya yang scroll atau auto ya. Nanti di sini akan muncul untuk ukuran 100 kali 100 ada scrollnya. Kalau ini ternyata masih kurang juga. Nanti muncul juga scrollnya kiri-kanan seperti ini. Jadi menarik tampilannya bisa. Sangat banyak yang bisa dioprek gitu ya teman-teman. Terus nah ini float float juga menarik ya ini float itu artinya mengambang nah kalau teman-teman membuat ada div saya contohkan yang paling sedikit div ada tiga div warnanya merah kuning hijau kemudian saya berikan float left maka hasil tampilannya seperti ini nah float bisa apa lagi bisa float right kalau float right nanti tampilannya seperti ini tapi dia karena float itu ngambang maka kalau kasih float right itu ngitungnya dia bakal dari di bagian kanan. Makanya satunya di sini satu, dua, tiga. Itu buat float. Kalau teman-teman mau bikin menu, nah bisa juga nih pakai float untuk nampilin menunya seperti ini. Jadi banyak yang bisa dicoba ya. Kalau tanpa float, ini juga saya screenshot kan, kemarin. Kalau tanpa float gimana? Tulis aja floatnya nan, maka dia keluar biasa aja seperti ini. Ini kalau nan berarti dia nggak ada, nggak ada, nggak ada yang Ngambang, kalau left kan berarti dia dari kiri dengan ukuran paddingnya 15 pixel, maka dipenuhi seperti ini. Tapi kalau yang kanan, dia kayak gini. Kalau none, berarti tampilannya nggak terpengaruh sama itu ya, nggak terpengaruh posisinya. Dia mengambang, nggak mengambang, tapi dia biasa aja. Terus navigasi ini juga bisa dipakai untuk bikin menu. Ini menggunakan hover, teman-teman. Jadi kalau disentuh, dia keluar item-itemnya. apa Terselect gitu ya, menunya seperti itu. Terus bisa juga kalau bentuknya mau horizontal, ya tinggal silahkan dibuat untuk menjadi horizontal. Caranya itu menggunakan display inline. Kalau yang ini displaynya nya block. Kalau block, berarti kan list itu kan dia block level elemen. Makanya dia turun ke bawah. Tapi begitu... Dia diubah display-nya menjadi inline, maka dia posisinya akan ke pinggir seperti ini. Navigation bar. Nah Nanti di UTS-nya teman-teman perhatikan tentang layout. Yakinlah pasti ya, header itu pasti ada. Meskipun mungkin bentuknya hanya kecil dan sebagainya. Tapi pasti website itu ada headernya. Kemudian ada navigation menunya. Ada kontennya, mungkin bisa menu di sini. Konten utama di sini, kemudian di sini ada mungkin iklan atau apa ya, dan yang terakhir ada footer secara sederhana sih layoutnya seperti ini. Nah, silahkan dirancang di dalam kelompoknya. Kita mau tampilannya seperti apa? Oh, mau langsung menu di sini, kemudian baru headernya ini ya, seperti ini. Misalnya itu boleh aja menu seperti ini, nah, menunya dari atas sampai bawah, terus baru headernya ke sini, terus di sini baru main kontennya boleh aja terus terakhir footer seperti itu silahkan disepakati dalam kelompok terus di W3 School, itu ada namanya CSS advance itu banyak pisan contohnya ya teman-teman mau bikin shadow mau buat dua dimensi mau bikin animation mau bikin yang lain-lainnya silahkan dilihat sendiri nah silakanlah diterapkan ini di uts nya teman-teman gitu ya karena banyak pisan yang bisa dicoba dari sana itu aja sih saya cepat banget untuk uh, sampaikan ke teman-teman karena materi kan udah di-share juga ya. Silahkan kalau mau ada pertanyaan.